สวัสดีค่ะโนเกียอ่าโซเฟีย 2020 นะคะคะ Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel 7 official Oficial Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alex motion lagi guys ya Oke tapi sebelum lanjut kalian bisa dukung channel ini dulu dengan cara like subscribe dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang kedua ya Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga Louis <tumas> Oke okay kita lanjut ke preset yang keempat Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya. Oke okay, guys lanjut ke preset yang keenam. Oke okay guys lanjut ke preset yang ketujuh Oke lanjut ke preset yang ke delapan.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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11. Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang ke-12.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke 15 belas.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 Oke lanjut ke preset yang ke-20. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-21 ya. Oke, lanjut ke prinsip terakhir. Itu ke dua puluh dua. Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa like video ini dan subscribe ya pastinya Oke okay, dan mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya